Hai, huh. bu, main hai, gara hai, gara hai, delay begini saya juga hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ini? apa hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Ah, Dulu, ini bro, kayak gini hasilnya. Lihatnya, astagfirullahaladzim, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. Oke, oke, oke, saya ngerti, saya ngerti, oke, okay, oke, okay. saya ngerti, saya ngerti, bro. Solusinya, ntar tak kasih tahu sama saya. Saya ngerti solusinya. Setelah ini, tak kasih tahu ya, teman-teman, solusinya untuk mengatasi ini. Hai, <laughs> men, saya ngerti solusinya solusinya ini teman-teman ngatasin sinyal hai, adalah solusinya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah.